sa ini kepadamu, meski sakit yang rasa hmm. sendiri dengan kepergianmu, ku coba untuk bertahan. sakitnya aku rasa kau memilih dia menggantikan aku meski ku tak bisa ku terima semoga, semoga. kau kau bahagia dengan dia. Aku terluka Aku coba untuk bertahan